Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Nahmaluhu wa nasta'ayuhu wa nasta'afiru wa nawudu billahi min shurur anfusina wa siyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yubdil falamudillalah Assalamualaikum an la ilaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كثيراً الله الَّذِي إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ راكباً. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُولُوا قَوْلًا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ف قد فاز فوزا عظيما أما بعد كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin dan muslimat Bawa pada ibu-ibu sekalian Yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala Karunia dan ni'matnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Kajian di sore hari ini Sebagai Suatu kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, dan sebagai perkara yang selalu membangun jiwa kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berbuat dengan ketaatan ketatan amalan-amalan yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Pertemuan ini sebagai Suatu kebaikan dan amalan untuk kita semua Yang senantiasa menyertai kita di dunia dan di akhirat Inna walqadiru wal Suatu hal yang orang itu patut bergembira ketika dia diberi taufik oleh Allah SWT melakukan sebuah amalan yang amalan itu tidak banyak ditekuni oleh manusia perkara-perkara yang merupakan ketaatan ibadah tetapi banyak orang lalai darinya. Karena itu para perempuan yang salihah di antara perempuan-perempuan mereka adalah orang-orang yang dikatakan bukan kebanyakan perempuan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahawa beliau melihat ke neraka dan beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Berarti yang gemar di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, cinta kepada majlis-majlis ilmu itu tidak semua orang bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia ini mensyukuri nikmat itu adalah sebuah langkah awal untuk mencapai nikmat-nikmat yang lainnya karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan lain syakartum la aziidannakum kalau kalian bersyukur Sungguh Aku akan menambah nikmat untuk kalian Tema pembahasan kita di sore hari ini Tema yang sangat penting sekali untuk setiap muslimah Iya Dan namanya sifat-sifat kesolihan Itu bukan khusus untuk perempuan tapi juga diperlukan oleh laki-laki, diperlukan oleh semua dari umat. Karena kesalihan itu suatu hal yang sangat diperlukan oleh seorang hamba. Kesalihan inilah yang menyebabkan seseorang itu digolongkan ke dalam penduduk surga. dikolongkan ke dalam penduduk surga. Karena itu diantara doa malaikat yang disebutkan di surah ghafir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang doa para malaikat Rabbana wa adakhilkum jannati adni nillati wa attahun wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa terliyatihim Inna azizul hakim Wahai Rabb kami Masukkanlah mereka ke dalam sorga Masukkanlah mereka ke dalam sorga aden Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Ini untuk orang-orang yang berimannya Para malaikat bermohon supaya orang-orang yang beriman ini Diampuni oleh Allah Setelah itu Dikatakan masukkanlah mereka ke dalam Sorga-sorga adat Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Demikian pula siapa yang salih Dari Ayah-ayah mereka Istri-istri mereka Dan keturunan-keturunan mereka jadi yang diikutkan di dalamnya adalah sifat kesalihan Iya. Sebagaimana satu keluarga itu dikumpulkan di dalam sebuah kebaikan di akhirat, itu juga pertemuannya di atas dasar kesalihan Nah itu disebutkan di tempat lain di dalam Al-Quran di surat Tur. Allah firman Orang-orang yang beriman Lalu dia diikuti oleh keluarganya dengan keimanan Maka kami akan mempertemukan mereka Dengan keluarga-keluarga mereka ya. e, Syaratnya dia beriman Dan dan diikuti juga dengan keimanan Jadi berjumpa di atas makna itu Itu adalah diantara sifat pokok Dari sifat kesalihan Ia. Kita sering membaca Surah Al-Kahfi Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi di hari apa? Di hari Jumat di itu disebutkan beberapa kisah Di antara kisah yang disebutkan adalah kisah Nabi Khadir berjumpa atau Nabi Musa menjumpai Nabi Khadir Dan ketika Nabi Khadir membangun tembok rumah yang merupakan milik anak yatim jadi subhanallah anak yatim ini ya Ini memiliki Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Sampai Allah perintah kepada Nabi nabinya Nabi Khadir untuk membangun rumahnya Yang situ ada Hartanya di bawah rumah itu Jadi perintah dibangun supaya Jangan didatangi orang Ya kalau kayak Bangunan lama misalnya didatangi orang akhirnya mungkin nanti ketahuan bahwa ada harta dia tersimpan di situ maka diantara sebab kenapa diperintah Nabi Khidr untuk hal itu dikatakan wakana abuhuma salihan iya yeah. adalah ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang salih jadi sebabnya ayah kedua anak yatim adalah Seorang yang salih Karena kesalihan orang tuanya Maka anak-anaknya dijaga Karena kesalihan orang tuanya maka anak-anaknya dijaga iya Karena itu kesalihan pada diri seorang hamba Itu adalah hal yang sangat penting untuknya terkait dengan surganya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan anak-anaknya, maka kita perlu mengetahui apa sifat-sifat yang dengannya seseorang itu bisa terhitung sebagai hamba-hamba Allah yang salih maupun salihah. Yeah. Ya. Dan di sini saya akan bacakan tiga tempat dari Al-Quran, dari ayat-ayat yang merupakan pegangan penyebutan sifat perempuan-perempuan yang saliha. Saya akan bacakan pada tiga tempat di dalam Al-Quran ada di surah at tahrib tempat yang pertama dan tempat yang kedua di surah an nisa dan di tempat yang ketiga di surah lahzar ya ini ada tiga tempat yang akan merupakan Ayat-ayat yang kita kaji di kesempatan sore hari ini Saya sengaja sebutkan tempat-tempatnya Supaya menjadi pegangan untuk kita semua Bekal kehidupan untuk kita Saya mulai dari surat Tahrim dulu Surat Tahrim Ya Di ayat yang kelima di ayat yang kelima itu firman Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> in ta abidatin, saihatin, wa baik ini memang ayat datang dalam konteks penyebutan istri-istri Nabi shallallahu yeah. alaihi wasallam. Iya. Jadi ada kejadian yang terjadi antara sebagian istri Nabi, maka Allah menegur istri-istri Nabi karena hal itu. Dua istri Nabi itu ditegur oleh Allah. Tegurannya itu datang dalam bentuk. Yang sangat mendalam sekali. Ya perhatikan bahasa ayatnya ya. Asa Rob intallakakunna barangkali rabbnya atau boleh jadi asa di sini kalau diartikan lebih detail artinya pasti Allah akan melakukan hal itu untuk nabinya Bagaimana itu? Kalau Nabi mentalak kalian, wah istri-istri Nabi, maka pasti Allah akan mengganti Nabinya dengan perempuan, dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Jadi ini teguran ya terhadap istri-istri beliau yang ada waktu itu. Jadi kalau kalian tidak bertobat dari perbuatan kalian, kekeliruan yang kalian lakukan. Barangkali kalau Allah Subhanahu wa taala atau barangkali kalau Nabi menceraikan kalian, maka pasti Allah akan mengganti nabinya dengan istri-istri yang lebih baik lagi dari kalian. Jadi ini ayat teguran ya. Tapi subhanallah istri-istri Nabi itu berubah dan mereka melakukannya melakukan hal yang paling baik yang disebut di dalam ayat ini karena itu tetaplah istri-istri Nabi menjadi perempuan-perempuan yang terbaik tidak ada yang lebih baik daripada mereka Iya. bagaimana sifat perempuan-perempuan yang saliha ini yang dikatakan di dalam ayat Allah akan mengganti Nabinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian dari sudut mana lebih baiknya Nah, ini sifat-sifatnya di sini. Pertama muslimatin. Perempuan-perempuan yang berislam. Yang kedua mukminatin. Perempuan-perempuan yang beriman. Yang ketiga qanitatin. Perempuan-perempuan yang qanitah. Yang taat. Kita akan jelaskan ya, penafsiran para ulama tentang kohonitat, kemudian yang keempat, taiban perempuan-perempuan yang selalu bertobat, kemudian yang kelima, abidatin, perempuan-perempuan yang selalu beribadah kepada Allah. Kemudian yang keenam saihat perempuan-perempuan yang selalu berpuasa atau saihat ada mana lain kita akan terangkan nanti pada mana ayat ini. Baik, sayyibati wa abu Apakah dalam keadaan janda maupun perawan. Jadi maksudnya istri Nabi itu. Yang di Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk nabinya Mungkin dia janda Pernah menikah sebelumnya Kemudian diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya Atau seorang perempuan yang masih perawan Belum pernah menikah sebelumnya iya. Dan perempuan di dalam hal tersebut Itu tidak ada perbedaan Untuk nabinya maka sifat pokok di sini dari sifat perempuan yang salihah ada enam. Nah ini yang patut kita renungi pada ayat di surat Tahrim ini. Baik, jadi tak apa apa ya diikuti kalau... Apa namanya? Hadirat yang ingin mengikuti dari pembahasan ayat ini. Ini di surat ya Surat tahrim itu, kalau di urutan surat Quran, dia surah yang ke-66, di ayat. 5. Jadi, semuanya ada berapa sifat di sini? Di surat tahrim ada enam. Yang pertama, muslimah, perempuan yang berislam. Siapa itu perempuan yang berislam? Nah ini harus kita pahami tentang mana Islam itu apa Islam itu punya dua mana. ada Islam dengan makna umum yaitulah seluruh, yaitulah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, semua nabi dan rasul membawa agama Islam itu itu yang dikatakan dalam Al-Quran inna dina al-Islam Sungguhnya agama de sesungguhnya Allah adalah adalah Islam. Islam bermakna al-istislamu lillahi bitauhid wal inkiyadu lahu wa ahlihi. Islam bermakna berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Terikat dengan ketaatan dan berlepas diri dari segala kesyirikan. Nah, itu baru perempuan muslimat. Jadi, kalau dia muslimah harus memiliki mana Islam ini. Dan Islam punya mana yang kedua mana khusus. Kalau mana khusus kadang diartikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan kadang diartikan juga Islam dengan mana khusus adalah rukun-rukun Islam. Baik, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada lima. Sebagaimana di dalam hadis Jibril ketiga. Nabi ditanya tentang Islam, kata beliau, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa tuqimas salat wa tu'ti az zakat wa tasuma ramadan wa tahujj al baita in istata'ta ilayhi sabilan. Islam itu adalah engkau bersyahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang berhak di kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji apabila engkau punya kemampuan ke sana. Itu Islam dengan mana khusus rukun Islam yang lima tetapi harus disertai dengan amalan hati yang membenarkan keislamannya Jangan seperti Kaum munafikin ya Mereka sholat Puasa, malas-malasan Tapi ya, zakat Tapi di hatinya menyembunyikan kekafiran nah, Seorang yang berislam Itu tidak Hatinya dan pohirnya itu saling Bersesuaian Baik Jadi itulah perempuan muslimat Perempuan-perempuan yang berislam Ya dan ini sifat mereka yang pertama Muslimat Berislam Mereka tunduk Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Berserah diri Kepadanya, itu sifat-sifat keislaman Iya Kerana itu seorang perempuan yang saliha Dari pokok kesolehannya, Kesaliha Kesolehan untuknya adalah Dia selalu menjaga dirinya Di atas keindahan Islam Di atas prinsip-prinsip Islam Ini dasar sifat yang harus selalu dijaga Kemudian yang kedua Sifat yang kedua dikatakan mu'minat Perempuan yang selalu beriman perempuan-perempuan yang beriman ya beriman itu artinya dia membenarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi dia membenarkan tauhid kepada Allah yang keimanan itu ada yang terkait dengan ucapan lisan Amalan hati Dan Amalan anggota tubuh Iya Keimanan Kalau dilihat pada Rukun-rukunnya, rukun iman ada berapa? Ada enam An tu'mina wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi Wa liyumil akhir Wa tu'mina bil padari khairihi wa syarri Rukun kepada Allah kepada mara kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan kepada hari akhirat serta kau kepada takdir yang baik dan yang buruknya nah ini 6 semuanya dan nah, itu sendiri memiliki cabang-cabang ada berapa cabang keimanan? Hah? cabang keimanan ada berapa? cabang keimanan itu 73 sampai 79 cabang Dikatakan di dalam hadit, "Pakallah, Kaululailahilallah." Cabang yang paling tingginya ucapan "La ilaha illallah." Wadnaha iman tataladhanitari. Paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Walha ya ushobatun min iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Ia ya. diberi tiga contoh dari cabang keimanan yang pertama ucapan "La ilaha illallah." Yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan Dan ini dikatakan Yang paling bawahnya Di antara cabang-cabang itu Yang paling bawahnya, tingkatannya paling bawah Ya, Jadi seorang mendapatkan duri di jalan Kerikil tajam Kaca beling misalnya Dia singkirkan Supaya tidak mengganggu orang Maka itu bagian dari keimanan Bagian dari keimanan Apalagi seorang perempuan Dia hindarkan anak-anaknya Dari hal yang membahayakannya Dia hindarkan anak-anaknya Dari perkara yang bisa merusak agamanya Dia jaga suaminya Dari hal yang bisa Mengganggu kehormatannya nah, Itu semuanya bagian dari keimanan Lebih tinggi lagi derajatnya Lebih tinggi lagi derajatnya karena itu dalam keimanan banyak cabangnya. Karena itu seorang perempuan Muslimah yang salehah dari sifat pokoknya adalah menjaga dirinya di atas keimanan. Ini saja keislaman dan keimanan ini. Kalau seorang sibuk di atasnya itu sudah tidak ada lagi ruang-ruang kosong di dalam kehidupannya. Dia akan makmur dengan ketaatan. Iya. Yeah. Dan sifat-sifat yang datang setelahnya itu mengikut kepada keislaman dan keimanan, cuma dikhususkan penyebutan karena pentingnya sifat-sifat setelahnya. Iya. Maka dari dasar pokok itu keislaman dan keimanan. Sisa muncul pertanyaan di sini. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para perempuan Muslimah, perempuan-perempuan salihah. Dia harus memahami bahwa Menjaga dirinya di atas keislaman dan keimanan Itu perlu ilmu dan perlu amalan Seorang itu perlu belajar Dia perlu mendapatkan tuntunan Dia perlu memiliki Alhamdulillah Alhamdulillah dia perlu memiliki pegangan-pegangan pijakan-pijakan yang dengannya dia mengerti apa keislamannya dan apa keimanannya. Kemudian kalau dia tahu keislaman dan keimanan itu bagaimana dia istiqomah di atasnya beramal dengannya. Eh, ya. baik, kemudian sifat yang ketiga, kawanita Dia adalah perempuan yang kawanita dari kata al-qunut ya artinya orang yang taat beribadah perempuan-perempuan yang taat ya nah, ini perempuan qanitah namanya nah, itu sifat perempuan yang salihah dia taat-taat kepada siapa taat kepada Allah kalau dia telah bersuami, maka dia taat kepada suaminya ya. Karena wanita itu mengandung makna kerendahan hati Mengandung makna Dia itu mudah untuk diarahkan Bukan seorang perempuan yang susah diberitahu Atau susah memahami tapi dia kecenderungannya pada ketaatan. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa qanitat artinya di dalam ayat ini adalah da'ian. Perempuan yang gemar berdoa. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makna bagus ya sebab itu terkandung pada qanitat juga. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan qanitat di sini dari ulama di tafsir mereka katakan qanita artinya perempuan yang selalu sholat karena sholat itu adalah sifat khusus perempuan qanita yang taat beribadah ya. dia banyak melakukan sholat baik nah ini subhanallah mana-mana sudah tercakup banyak sekali dari sifat-sifat kesolihan dari qanita saja ini ada tiga penafsiran konita ya Yang saya tadi sebutkan untuk khaunita Perempuan yang konita Ada berapa penafsiran tadi? Ada tiga Yang pertama saya katakan Ta'i'at yaitu perempuan yang ta'at beribadah Itu penafsiran yang pertama Penafsiran yang kedua apa tadi? Hah? perempuan yang banyak berdoa dan penafsiran yang ketiga, musuh perempuan yang selalu sholat. Ini tiga ini saja. Ini subhanallah, sudah sifat-sifat perempuan yang salihah. Karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di dalam hadith-hadithnya, mana ini? Saya beri contoh ya dari hadith Nabi yang menjelaskan tentang sifat perempuan yang salihah nirwayyatan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah dan datang juga di Musnad Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf Rasulullah sallallahu bersabda khamsaha, syahraha, farjaha, Apabila seorang perempuan sudah melakukan sholat lima waktunya. Dan seorang perempuan berpuasa di bulan Ramadannya. Dan seorang perempuan itu menjaga kemaluannya. Serta seorang perempuan itu taat kepada suaminya. Maka kata Nabi, dia akan masuk ke pintu surga mana saja yang dia sukai. Ya subhanallah ya Ingin menjadi perempuan-perempuan salihah Dimuliakan masuk pintu sorga Dimuliakan masuk sorga Dari semua pintu yang disukai Ingin seperti itu? Ya subhanallah mengolongkan kita semua termasuk Dari orang-orang yang masuk sorga Dari semua pintu yang dia sukai Tapi ingat ya itu bukan angan-angan <tuh> Ini ada syaratnya di sini. Perhatikan syaratnya kata Nabi. Kalau dia salat 5 di waktunya. Ya. Makanya para perempuan itu perempuan mukminat subhanallah, dia di rumahnya saja sibuk dengan sholatnya dia urusi sholatnya dengan baik, itu sudah kesibukan yang sangat luar biasa. Jelas ya? Kadang sebagian perempuan mengurusi masalah sholatnya saja di rumah kurang kurang beres, kemudian dia sibukkan lagi dirinya dengan perkara-perkara yang bisa melalukannya. ini dari kekeliruan ya, nah itu kita harus menjaga diri kita. ada hal yang kita tahu itu sifat seorang perempuan muslimah kita pegang baik-baik jangan dilepas, ya sepanjang hidup seperti itu. Nah, itu baru prinsip yang baik dia jaga, ya. Jadi dia sholat lima waktu Masuk bulan Ramadan dia puasa satu bulan Kemudian dia jaga kemaluannya Artinya dia memeliharanya Untuk hal yang dihalalkan saya Untuk suaminya saja Terus dia taat kepada suaminya Ini empat syarat Kalau terpenuhi empat syarat ini Dia masuk surga dari pintu mana saja Yang dia sukai Ya Empat syarat ini, sholat lima waktu, puasa ramadan, ini kan masuk di dalam keislaman. Iya, dia menjaga kemaluannya, ini masuk di antara mana keimanan. Dia taat kepada suaminya, semua itu tadi serta taat kepada suami itu masuk di dalam mana qanita perempuan yang taat. Dia taat kepada Allah, taat juga kepada siapa? kepada suaminya. Iya, ya, Jelas ya. Karena itulah ketaatan kepada suami itu jangan dianggap suatu hal yang tidak baik untuk perempuan. Nah ini si suami masa mau enak saja dia mau ditaati, ya. Tidak boleh berpikir seperti itu. Suami ini memang adalah pintu surga untuk seorang perempuan, Iya Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang perempuan perempuan ini ingin bertanya kepada Nabi atau ada keperluan ya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bertanya kepada perempuan ini beliau bertanya kamu ini sudah punya suami atau belum ya maka kata si perempuan Saya sudah punya suami Ya Rasulullah Iya. Maka Nabi bertanya kepada perempuan ini Fakaifa antilahu Bagaimana engkau terhadap suamimu Dia tanya Bagaimana engkau terhadap suamimu Maka kata perempuan ini Ma'aluhu illa ma ajazu anhu. Kata perempuan ini Ya Rasulullah saya bersungguh-sungguh untuk memenuhi hak suamiku Kecuali kalau saya tidak mampu Kata Nabi SAW Lihat baik-baik Dimana kedudukan engkau dari suamimu Karena suamimu itu Bisa menjadi surgamu Bisa juga menjadi nerakam Jadi suami bisa menjadi sebab dia masuk surga Dan bisa menjadi sebab dia masuk neraka Tergantung bagaimana dia Ketaatannya, itulah ucapan Nabi Lihat dimana dirimu dari suamimu Bagaimana engkau taat kepadanya iya Di belakang ketaatan itu Itulah sorgamu Dan dari engkau bermahasiat Kepadanya itu bisa menjadi sebab Engkau masuk ke dalam neraka Wali yaitu ya. Maka ini sifat yang agung Qanitah Seorang perempuan yang saleha, atau hendaknya memiliki sifat-sifat ini. Sorang yang wanita taat beribadah, iaitu ya. taat kepada Allah dan diantara mananya tadi dia banyak berdoa. Itu tidak luput dari dirinya ya, dia selalu memohon kepada Allah. Apalagi namanya jiwa, jiwa itu banyak kekurangannya. Diri itu banyak kekurangannya. Dan kalau berbicara soal jenis antara laki-laki dan perempuan. Dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Itu di jenis perempuan sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Dari penduduk neraka. Kebanyakannya dari jenis perempuan. Maka harusnya ini memberikan kepada kita peringatan yang lebih dahsyat. Dan sekaligus menjadi motivasi untuk kita. Motivasi untuk kita semua Lebih baik di dalam beramal Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi ini Bagaimana Nabi Alaihi Wasallam Menerapkan Menjelaskan mana Seorang perempuan yang masuk surga itu dan dari amalan-amalan yang boleh disebutkan tidak keluar dari mana ini perempuan muslimah mukminah qanitat. Ini qanitat sifat yang keberapa tadi? Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat taibat. Dia selalu bertobat. Dia selalu bertaubat, bertaubat. Itu sifat perempuan yang salihah. Selalu bertobat. Namanya kekeliruan, kesalahan itu ada pada manusia Iya, ada pada manusia Laki-laki maupun -laki perempuan Tapi dari jenis perempuan itu lebih banyak terjadi Hal tersebut Karena itu diberikan Di sini satu sifat, taibat, Dia selalu bertobat Kembali kepada Allah Karena itu diperbanyak istighfar Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dia selalu introspeksi terhadap dirinya Dan dia jangan menyangka bahwa dirinya itu sudah hebat, sudah bagus Karena seorang hamba yang baik itu Dia tidak selalu melihat pada amalan yang dia kerjakan Tapi dia selalu melihat bahwa dirinya ini banyak kekurangan Ya jangankan kita ya para nabi dan para rasul saja seperti itu mereka itu Mayatuan... Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS... setelah membangun Ka'bah ini membangun Ka'bah luar biasa ya amalan besar perintah Allah itu membangun Ka'bah tapi bersama dengan itu mereka berdua masih berdoa kepada Allah wahai Rabb kami terimalah dari kami sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui maka perbanyaklah dari bertobat ini sifat taubat ini, dari ibadah yang sangat agung ciri keimanan, ciri kelembutan hati ciri jiwa yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ciri hamba yang tidak bersombong tidak seunang-unang sebab kalau dia seunang-unang di atas kehidupan dunianya banyak bersombong jarang dia berpikir kepada mana taubat karena seakan-akan dirinya sempurna dan banyak kebaikan. Kemudian sifat yang kelima, abidatin ahli-ahli ibadah. Ya. Jadi sebenarnya yang semuanya sebelumnya itu itu ada bentuk ibadah ya semuanya. Tapi kenapa dikhususkan di sini, disebutkan lagi nama abidat ahli ibadah? Semua perempuan itu, kapan dia memiliki sifat sebagai ahli ibadah? Itu luar biasa ya. Dan jarang-jarang di dalam sejarah seperti itu, para perempuan itu terlihat di istri-istri Nabi SAW. Yeah. Terlihat di perempuan-perempuan salihah yang menjadi panutan manusia, seperti Maryam, Bintu Imron, yeah. dan seperti apa namanya. Uh, seperti Asia istri Firaun itu perempuan-perempuan yang menjadi teladan istri-istri Nabi ya semua istri Nabi adalah teladan terkhusus Khadijah dan Aisyah radhiyallahu human semuanya adalah teladan perempuan yang salehah dan semuanya terlihat ahli ibadah abidah ahli ibadah Iya. Karena itu Seorang perempuan yang salihah Dia harus punya ciri ibadah Itu harus dia jadikan dalam kehidupannya Sholat lima waktu itu sudah pasti ya Sholat lima waktu Yang menjadi pokok itu perempuan salihah Dia ada perkara tambahan Kalau ingin dikatakan ahli ibadah Selain daripada sholat lima waktunya Misalnya dia rawatibnya tidak pernah dia tinggalkan Iya rawatibnya tidak pernah dia tinggalkan demikian pula sholat malamnya kalau dia memiliki sholat malam dia tetapkan selalu ada sholat malamnya iya karena itu dari sebagian istri-istri nabi para sahabat kadang diberitahu oleh nabi tentang rawatib maka semenjak itu tidak pernah dia tinggalkan Sebagian istri Nabi lagi Ada yang ditinggalkan oleh Nabi Nabi pergi Keluar sholat subuh Nabi kembali ke rumah Dan istrinya masih di tempat sholatnya Berdikir Iya Berdikir kepada Allah Dan di antara istri Nabi itu Ada yang dikenal Dan digelari sebagai orang yang bertangan Dermawan Saking banyaknya dia bersedekah Nah, itu sifat-sifat ibadah namanya jadi ada ciri ibadah yang dia miliki barulah dia dikatakan sebagai apa? abidat, ahli ibadah nah ini sisa dia lihat saya. caranya bagaimana? mudah, lihat untuk diri kita apa ibadah yang ingin saya jaga pokok ibadah yang ingin saya selalu laksanakan mulai dulu satu, dia jaga setahun, dua tahun tidak pernah dia tinggalkan Dia mampu lebih daripada itu, dia tambah yang lainnya Dari hal-hal yang disunnahkan Sudah terbiasa, nanti akan banyak Nanti ibadahnya Iya. karena itu dari sebagian Ulama kadang Ada yang menjaga amalannya 20 tahun, 40 tahun, tidak pernah dia tinggalkan Baik Jadi sifat-sifat ahli ibadah Jadi abidat Ini abidat sifat yang keberapa tadi? Ahli ibadah yang kelima. Baik yang keenam di ayat ini saihat saihat itu artinya secara secara bahasa ya saihah kalau dikatakan sayyah artinya orang yang banyak berekreasi siyah itu kalau bahasa sekarang itu bahasa perjalanan orang yang traveling itu dikatakan si'ah namanya itu dalam bahasa Arab ya. Kenapa dikatakan siyahah melakukan perjalanan? Nah, di sini datang penafsiran. Ada yang mengatakan saihat artinya perempuan yang banyak berpuasa. Kenapa berpuasa dikatakan seperti orang traveling? Sebab orang yang berpuasa itu dia tinggalkan makannya, minumnya, kelezatannya. Seakan-akan dia melakukan perjalanan. Makanya disebut sebagai saihat. Begitu. Jadi itu diantara mananya perempuan yang banyak berpuasan Dan diantara ulama ada yang mengatakan Sa'ihat artinya perempuan yang berhijrah Jadi bayangkannya dia berhijrah Dari Mekah ke Medina Ini ya. disebut dengan keutamaan Diantara ulama juga ada yang mengatakan Sa'ihat artinya Dia perempuan yang bertasbih Dimanapun dia berada dia selalu bertasbih Dia selalu apa namanya? bertasbih. Iya. Jadi di antara ini ayat tentang saihat ya. Itu ada ayat yang semisal dengannya ya di surah At-Taubah dan di sana ditafsirkan asiyahah dengan penafsiran yang lain. Di antara para ulama salaf ada yang mengatakan sihah artinya Orang-orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu Perjalanan menuntut ilmu Dan itu juga mana benar Karena itu sifat seorang perempuan salihah Selain daripada dia gemar berpuasa Dia juga adalah seorang penuntut ilmu Nah ini yang jarang diketemukan Dari masa ke masa itu Hingga hari ini Yang jarang di tengah para perempuan itu Para penuntut ilmu Jelas ya, hadir di majelis talim itu bagus. Bagian dari menuntut ilmu, tapi belum tentu sampai ke derajat para penuntut ilmu. Kalau para penuntut ilmu itu, dia betul-betul mendalami ilmu, dia pelajari, untuk dia puasai. Ya, bukan hanya hadir di majelis talim untuk mengobati galau, gundah gulana. Ya kalau lagi ada masalah di rumah Ya lagi Tidak tenang di rumah Datang ke majelis taklim, Ya bagus ya sebenarnya itu mana-mana bagus Memang manfaat majelis ilmu diantaranya itu Tapi kalau penuntut ilmu itu Tidak seperti itu dia Lebih daripada itu penuntut ilmu Penuntut ilmu itu memang datang Dia ingin mendalami ilmu Ya apa yang dia pelajari itu Dia pegang baik-baik Nanti dia akan pelajari lagi untuk lebih dia dalami. Iya. Jadi kalau hari ini misalnya hadirnya di dalam majelis ilmu biasa saya, besok-besoknya dia datang itu ke majelis ilmu, dia ingin tahu apa mana Al-Quran dan apa mana hadith-hadith. Iya. Dia bukan membaca Al-Quran biasa saja, tapi ingin tahu apa tafsir dari itu. Dan untuk kita dia perlu belajar bahasa Arab. Iya. Perlu mengambil dari guru ilmu-ilmu alat Nah itu baru penuntut ilmu namanya Baik Jadi kalau dia seorang penuntut ilmu Itu pasti dia memiliki Salah satu sifat perempuan yang lihat Karena itu jarang terjadi Ya Contoh para penuntut ilmu itu Istri-istri Nabi itu para penuntut ilmu Semua itu Masya Allah Lihat ya Nabi itu meninggal Beliau Meninggalkan sembilan orang istri. Ya. Dan sembilan istri nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya hidup dalam keadaan damai, rukun. ya, Tidak ada percekcokan. Ya sekarang ini suami punya satu saja ribut terus dengan suaminya. Jelas ya? Ini sembilan orang Subhanallah Kenapa? Karena memang dasarnya yang mereka cari adalah Allah dan kehidupan akhirat itu yang mereka cari. Nah itulah para penuntut ilmu namanya Dan memang jiwa-jiwa yang besar itu Dia tidak terlalu sibuk dengan hal-hal yang kecil Iya Masalah suami itu Suami itu cinta kepada suami itu urusan dunia Itu remeh tidak ada apa-apanya Jelas ya Kadang seorang perempuan Masya Allah ya Terkait dengan suaminya harga mati Ya dunia menjadi harga mati Ya. Ini harus dipikirkan baik-baik. Ini dasar-dasar di dalam memahami. Ya, saya berbicara di sini kaidah-kaidah tentang seorang perempuan bagaimana menjadi perempuan yang salehah. Ini aturan-aturannya di dalam Al-Quran. Dan ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, ya, di surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surat Tahrim ini disebut juga Surah Nisa ya. Tapi Surah Nisa yang kecil namanya. Surah Nisa as -Sugra yang kecil. Kalau Surah Nisa yang umum itu Surah Nisa Al-Kubra namanya. Itu Surah yang keempat dari Al-Quran. Surah yang keberamat. Yang keempat dari Al-Quran. Baik. Surah Nisa Surah yang keempat. Ayatnya. Tepatnya pada ayat yang ke- baik saya lihatkan nomor ayatnya ya pada ayat yang ke 34 iya Jadi kalau kita lihat ayat yang ke 34 ini Itu ayatnya panjang ya Cuma maksud yang ingin kita lihat di ayat Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaib bima hafidhallah Itu sifat perempuan yang saliha Fassalihat Maka perempuan-perempuan yang salihah. Allah terangkan, siapa perempuan yang salihan? Qanita adalah perempuan yang ini Kembali lagi kepada sifat awal tadi. Qanita. Hafidhat ya. lil-ghaib. Dia selalu memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Ketika suaminya tidak ada. Bima Allah. Karena Allah telah memelihara mereka. Baik, jadi subhanallah. Ini ayat dari ayat-ayat yang merupakan pokok panduan untuk seorang perempuan yang zalim. Ada dua sifat yang disebutkan di sini. Yang pertama, wanita kita sudah terangkannya tadi tentang mana wanita perempuan yang taat? Bisa juga banyak berdoa, bisa juga banyak melakukan sholat. Kemudian sifat yang kedua, hafilat lil-ghaib Dia banyak menjaga Dirinya ketika suaminya tidak ada Dia jaga rahasia suaminya, dia jaga dirinya Dia jaga Anak-anak suaminya Dia jaga harta suaminya ya. Ini Seorang perempuan Yang salihat terhadap kepemilikan suaminya Baik. Jadi sebenarnya ini mana kalau dipikirkan subhanallah ya. <tuh> ini sebuah tugas nyata di dalam kehidupan. <tuh> Sisa dipikirkan saya bagaimana untuk melaksanakannya. Bagaimana untuk melaksanakan hal ini? Sebab ini adalah sifat perempuan yang salihah. Jadi dia menjaganya bima hafilillah. Menjaganya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga mereka Ya, Jadi para perempuan ini memang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebagaimana Allah telah memuliakan perempuan Menjaganya, meninggikan dia Maka harusnya dia juga menjaga Apa-apa yang diserahkan Urusan yang diarahkan kepada dia Baik, itu sifat Perempuan yang salihah. Jadi ada bentuk dari penjagaan hafizatul lilqayy. As salihah atau wanita itu hafizatul Dia menjaga. Dan penjagaan penjagaan ini terkait dengan penjagaan agamanya, hak suaminya. Ya, di kalad dia sendiri. Apalagi di kalad dia sendiri. Ya, swab suhannah Allah kadang di masa sendiri itu malah banyak ujian dan cobaan apalagi di masa sekarang ini. Di masa sekarang ini sulit seorang itu dikatakan sendiri. Bagaimana dia sendiri di rumahnya ada HP-nya, ada semua medianya. Dia bisa berselancar di alam maya. Ya. Masuk ke internet. Kemudian seakan-akan apa bedanya dia dengan berbagai media tersebut Perkawanan, pertemanan Perbincangan nah ini akhirnya Di masa ini menjadi sulit sekali Untuk menjaga diri nah Itulah ujian namanya Cobaan Iya Karena itu kadang, kadang seorang itu diberi nikmat oleh Allah Jangan dianggap Bahwa nikmat itu anugerah Belum tentu Barangkali nikmat itu adalah Ujian dan cobaan Barangkali dia adalah ujian dan apa? Dan cobaan. Iya. Itu ada hikmah yang bagus disebutkan oleh para ulama. Dahulu ketika turun ayat ya ayuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan sementara kalian sedang berikhram jadi kalau orang sudah berihram masih haji atau umroh ada hewan buruan itu tidak boleh dibunuh ketika ayat ini turun, dulunya hewan buruan itu jarang muncul tapi begitu ayat ini turun, subhanallah orang, -orang yang pergi haji, umroh, hewan-hewan buruan itu berada di sekitarnya kayak hewan-hewan yang jinak ini jadi ujian bagaimana mereka menerapkan ayat, tidak boleh membunuh hewan buruan karena hewan buruan itu tidak boleh dibunuh Menunjuk pun tidak boleh Misalnya ada pemburu Dia lagi memburu hewan buruan Terus melewati kita Kita ditanya mana hewan buruan Lihat nggak ada hewan buruan lewat di sini Lihat nggak rusak lewat Kita nunjuk saja Itu sudah ikut namanya bersyarikat dalam membunuh Jelas ya Tapi sekarang ini ujian lebih dahsyat kepada kita Tengah ya. Dahulu itu keluarin berbuat dosa, maksiat, nah itu dia lakukan ya, dia berusaha melakukannya, baru dia dapat. Kalau sekarang itu semuanya ada, ada di layar-layar HP, ada di layar-layar laptopnya, dan lebih musibah lagi kalau dia masukkan di rumahnya, televisi-televisi, ya. Makanya ini semuanya menjadi sebab-sebab apa? Sebab-sebab dia sulit untuk menjaga dirinya. Karena itu hati-hati dari bentuk penjagaan. Nah, ini sifat seorang perempuan yang solehah. <tuh> Mereka menjaga diri di sendiri. Ya. Baik. Kemudian tempat yang ketiga dan ini yang terakhir, saya di sini membahasnya tidak begitu panjang lebar ya, karena memang yang saya inginkan kita memiliki pijakan-pijakan di mana tempat-tempat ayat-ayat yang harus selalu kita ingat, selalu kita baca, kita hafalkan kalau ingin menjadi perempuan yang lihat Tempat yang ketiga di surah Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab ini ya, khususnya ayat 35. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ya dari urutan surah Al-Qur'an di ayat yang ke-35. Secara khusus, tapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ini memang ayat-ayat sebelumnya terkait dengan penyebutan sifat-sifat istri-istri Nabi Iya, penyebutan sifat-sifat istri-istri Nabi SAW Baik, kalau ingin baca sifat-sifat istri Nabi itu mulai dari ayat ke-28 Jadi ayat ke-28 itu dikatakan kepada Nabi supaya berkata kepada istrinya, "Iquntun naturida nal hayata ad-dunya wa zinataha." Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Dikasih pilihan istri-istri Nabi. Ternyata istri-istri Nabi lebih memilih Allah dan Rasulnya dalam hari akhirat. Ia. Kemudian setelah itu dikatakan di ayat ke-31, "Wa ma hiya qanud minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal ta shalihan." Nutih ajraha marratain. وَعْتَدِنَا لَهَا رِزْقًا barang siapa diantara kalian wahai istri-istri Nabi yang qanita perhatikan lihat ya, bahasa di sini bahasa apa qanita lagi dia qanita taat kepada Allah dan Rasulnya dan selalu beramal saliha nah ini kesalihan ya perhatikan maka kami akan berikan untuknya pahala dua kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang yang maksudnya surga. Rasul dikatakan ya nisa nabi lastunna kaahadin minan nisa ini taqaitunna. Wahai para istri nabi, kalian itu tidak seperti seorang pun tidak seperti perempuan yang lain. Ini dasar perempuan yang salihah juga di sini. Perempuan yang salihah kalau ingin menjadi orang yang salihah itu hendaknya dia mencontoh istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia contoh istri-istri Nabi Kalau mencontoh istri Nabi itu Istri-istri Nabi itu Tidak ada saingannya dari para perempuan Tidak ada yang semisal dengannya Tapi ingat ya syaratnya Untuk istri Nabi pun ada syarat ini Kalau kalian selalu bertakwa Kepada Allah Karena itu dari sifat pokok Perempuan yang saliha adalah selalu bertakwa Kepada Allah Ini ditambahkan ya dari sifat-sifat Yang sudah berlalu Pernikahan ya. di urutan semua pembahasan ayat ini, sifat yang kedelapan. Sebab, yang ayat yang kedua tadi kita ada tambahan, lil dia menjaga diri dikala sendiri, itu sifat yang ketujuh. Yang, yang kedelapan, dia selalu bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Ya. فَلَا تَخْبَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ fi qalbihi marad, wa وَقُلَّا قَوْلًا مَعْرُوفًا Janganlah kalian para perempuan melembutkan suara sehingga orang yang ada penyakit di dalam hatinya menjadi Iya, dan berucaplah dengan ucapan yang baik ini sifat yang lain dan perempuan yang salihat ya, kalau dia berbicara tidak dia lembutkan suaranya, tidak dibuat suaranya mendayu-dayu Kepada laki-laki yang bukan mahramnya Kalau dia perlu berbicara, tidak apa-apa ya Berbicara, tapi pada hal yang sewajarnya saya Karena para perempuan datang kepada Nabi bertanya Tidak apa-apa Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa suara perempuan itu aurat nah, Itu tidak benar ya secara umum Ya Suara perempuan itu aurat kapan? Kalau dia buat lembut, mendayu-dayu, itu aurat namanya. Tapi kalau dia sekedar bertanya atau dia ke pasar, kemudian ber bertanya harga, ini berapa harganya, dengan suara yang biasa, nah itu nggak ada masalah. Demikian pula kalau misalnya dia di rumah sakit, dia berbicara sesuatu, ya, dia bersuara itu nggak ada masalah. Yang dilarang itu melembutkan suara sehingga menyebabkan fitnah. Kemudian perintah juga di sini ma'ruf Dan berucaplah ucapan yang apa? Ucapan yang baik Ini sifat seorang perempuan yang salehah juga Selalu berucap dengan ucapan yang apa? Yang baik, ucapan yang ma'ruf Makanya kalau dia berucap, tidak sembarang bunyi ya Tidak sembarang berucap Inilah yang menjadi repot ya di tengah Para perempuan tentang sifat berbicara Ya, kebiasaan bergosip kemudian apa namanya nyambung-menyambung pembicaraan ya saya kira ini sudah menjadi rahasia umum ya baik nah ini dari hal-hal yang kita harus memiliki sikap yang bagus terhadapnya bagaimana cara mengukurnya perhatikan ini perintah kepada istri Nabi wakulna qaulan berucaplah kalian ucapan yang ma'ruf ucapan yang baik ya Kemudian Sifat berikutnya dari Perempuan yang salihah Dan berdiamlah kalian Di rumah-rumah kalian nah, Itu sifat perempuan yang salihah Berdiam di rumah-rumah ya. Ini ayat perintah ya Karena itu kalau bahasa Arab Itu perintah Perintah itu dalam bahasa Arab Asalnya bermakna wajib Atau wajib ya Wajib itu kalau ditinggalkan apa berdosa, ya makanya asalnya seorang perempuan di rumah itu wajib, ya? Asalnya seorang perempuan di rumah itu wajib dia tinggal di rumah, tidak boleh dia keluar kecuali kalau ada izin yang dibolehkan secara syariat. Misalnya dia keluar untuk keperluannya, apa apa ya perempuan kalau dia mau ke pasar atau dia beli hajatnya itu diizinkan, dibolehkan. Tapi ketika kita tahu asalnya perempuan di rumah Ini mana harus mendalam pada kita Iya Karena kadang sebagian perempuan Subhanallah dianggap seakan-akan rumahnya itu Sangkar baginya Kurungan Ya, Kalau sudah Di sudah di rumah Berhari-hari seakan-akan Dia sudah di penjara 50 tahun Iya Ini tidak benar ya Ma balas seorang perempuan itu harusnya menjadikan rumahnya sebagai surganya. Kalau dia di rumah, masya Allah itu ketenangannya, keindahan hidupnya. Nah, kalau dia sampai ke derajat ini, nah itu derajat yang tinggi untuk seorang perempuan. Iya, tapi yang perempuan itu berbeda-beda tingkatannya di dalam hal itu. Iya. Istri Nabi Shallallahu Alaihi wasallam, Saudah setelah Nabi Meninggal, itu tidak pernah keluar dari rumah ya. Sampai pernah diajak haji, maka Saudah berkata, saya sudah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih senang berada di rumah. Sebagian dari para perempuan asalaf as yang salihah, ada yang dikatakan dia keluar rumah itu cuma tiga kali saja selama dia hidup. Kali yang pertama. Ketika dia dilamar oleh suaminya, dia pindah rumah, ke rumah suaminya, baru dia keluar Kali yang kedua ketika dia pergi haji Diantar oleh suaminya Dan kali yang ketiga dia keluar rumah ketika jenazahnya diantar ke kuburan Jadi mereka jadikan itu sebagai pintu ibadah, lahan ketaatan nah, Itu cara berpikir Karena itu kalau rumahnya dia pikirkan itu adalah sorganya, taman-taman sorga akan indah keberadaan di rumah itu dia paham itu perintah Allah, ibadah. Ya. Dia tidur saja di rumahnya karena dia diperintah untuk di rumah. Itu sudah ibadah. Makanya perempuan itu dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang luar biasa. Tidak ada di dalam syariat apapun sebelumnya yang memuliakan perempuan seperti di dalam syariat Islam ini. Salat berjamaah diwajibkan untuk laki-laki. Banyak keutamanya, bersama dengan itu solatnya perempuan di rumahnya itu lebih akbar daripada solat berjamaah. Iya, ini semuanya makna penjagaan untuk seorang perempuan yang salihan. Baik, kemudian selanjutnya di ayat, diperintah di ayat 34, kebetulan wal Iya. Surah ayat 33 itu kelanjutan ayatnya bagus dibahas ya tabar tabarrajna jahiliyatul jangan kalian bertabar bertabaruj dengan tabar ruj para perempuan jahiliyah terdahulu. Jadi hati-hati ya tabarruj namanya. Yang gemar keluar menampakkan perhiasan berhias-hias. Iya. Nah ini di masa ini subhanallah setan itu kadang banyak menjerumuskan orang. Jadi, yang dulunya subhanallah tidak berhijab, setelah kenal hijab, eh? akhirnya kan berhijab, pakai cadar, masya Allah. Sekarang ini ada perempuan-perempuan pakai cadar, cadarnya dihiasi-hiasi lagi. Iya, dia lagi. Ya pakai ya. ini harus dipahami ya, bahwa syaitan itu banyak pintu, dia ingin membuat manusia itu menyimpan. Laki-laki -laki, maupun perempuan. Karena itu harus dipahami dari mana setan itu bisa masuk menyerang kita. Hati-hati dari tabarut ini. Wa kimna wa zakat wa atina zaka wa Rasulullah. Tegakkan salat, keluarkan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini dasar ya. Kemudian diperintah untuk banyak mengingat apa yang dibaca di rumah kalian dari ayat-ayat dan hikmah. Ini ciri perempuan salihah. Dia banyak baca Al-Quran, banyak membaca hadits Rasulullah. Kemudian ada ayat yang ke-35 ini penyebutan sepuluh sifat. Tapi bersyirikkan di dalamnya laki-laki dan perempuan. Thal muslimina wal muslimat, sungguh yang laki-laki dan perempuan yang berislam. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman. Dua. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang qanita. Qanit dan qanitat. Punya kunut. Tadi yang kita bahas ya. Kemudian yang keempat, Laki-laki dan perempuan yang jujur. Yang punya sidik. Ini, as-sidik ini luar biasa ya, jenjang ibadah. Kalau kita bahas Indonesia kan apa ya? Sulit juga dibahas Indonesia kan ini, sidik Tapi orang-orang kadang menyebutnya jujur. Tapi sebenarnya maknanya lebih daripada itu ya. As-sidik itu kalau di lisan, itu namanya jujur. Kalau di hati, itu namanya ketulusan kalau diterjemahkan. Kalau di badan asid itu namanya kesungguhan. Itu namanya kesungguhan. Iya. Ini yang keempat. Yang kelima was-sabirina was-sabirat. Lagi-lagi dalam perempuan yang bersabar. Yang keenam wal khasyina wal khasiyat. Lagi-lagi dalam perempuan yang khusyuk. Yang ketujuh wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Lagi-lagi dalam perempuan yang gemar bersedekah. Yang kedelapan, wasa'imin wasa'imat Lagi-lagi dan perempuan yang banyak berpuasa Yang kesembilan, walhafidhina furujahum walhafidlat Lagi-lagi dan perempuan yang menjaga kemaluannya Dan yang kesepuluh, waddaqirina allaha kathiran waddaqirat Lagi-lagi dan perempuan yang banyak berdikir kepada Allah ayat Ini sepuluh sifat ya, diperhatikan baik-baik ini Khususnya ayat 35 ini ayat Itu sepuluh sifat perempuan salihah, sebagiannya sudah berlalu ya di ayat surat tahrim. kemudian diterangkan <tuh> Allah>, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar, subhanallah jadi ini sifat-sifat ini itu merupakan sebab-sebab pengampunan kalau mau diampuni dosa-dosanya, berputar saja antara 10 ini demikian pula kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, ini diantara 10 perkara ini. Baik. Jadi ini secara ringkas tiga tempat dalam al-quran. Ya saya berikan di sini sebagai kaidah suatu panduan untuk para perempuan dari ukuran mana seorang perempuan itu bisa menjadi perempuan yang salehan. Semoga Allah subhanahu wa taala memberi taufik kepada seluruh kita untuk menjadi orang-orang yang salih dan salihah, dan menganugerahkan kepada kita semua keistiqomah di atas agama, dan memudahkan kita di dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Dan semoga Allah Subhanahu Wataala selalu membimbing kita di atas jalannya, menuntun kita di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini. Di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu aliyyutahalika walqadiru alaih, wallahu ta'ala ala. Baik, saya akan, masih ada waktu tersisa ya, dari uh, sesi pembahasan. Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan. Ini ada yang bertanya, mana yang lebih berat hidup dengan keluarga yang awam, agak akan agama, atau dengan keluarga yang tidak sepaham akidah dengan kita. Yang dosa tanya yang mana yang lebih berat, cari yang ringan-ringan saja. Ya. Yang ringan itu seorang itu menjadi orang yang bermanfaat dimanapun dia berada. Di tengah keluarga yang awam, keluarga yang tidak sahagia atau belum paham tentang jalan yang lurus. Ya Jelas ya Kalau seorang Dia menjadi berberkat dimanapun dia berada Itu adalah hal yang baik Ya, Kadang pada orang awam Pada sebagian perbuatan orang awam Itu kadang lebih mending ya Dari sebagian orang yang keliru jalannya Kadang, tapi kadang terjadi sebaliknya juga Karena kawaman Dia melakukan hal-hal yang kadang sangat besar sekali Dianggap tidak ada masalah Padahal itu masalah besar sekali dalam agama ya karena itu seorang perempuan muslimah ya intinya itu tadi sifat-sifat kesolehan itu dijaga dengan baik sifat seorang perempuan yang salihah. itu dia pelihara dia ingat ya sambil saya nasihatkan untuk banyak belajar menuntut ilmu ya sekarang kita dimudahkan ya dengan media-media Ada, kalau dahulu itu orang mau belajar, itu melakukan perjalanan jauh sekali. Dahulu mau belajar, ya, dan sekarang ini masya Allah, seorang dimudahkan dengan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Saya pernah baca artikel bahwa perempuan yang belum nikah saya itu kalau bahasa antara wanita dan perempuan ini penulis menyebutnya wanita ya. Kalau antara wanita dan perempuan saya itu lebih suka memakai kata perempuan. Karena itu di dalam bahasa Indonesia itu kedudukannya lebih tinggi perempuan itu daripada wanita. Perempuan itu dari kata perempuan kata dalam bahasa Indonesia ya artinya yang di apa namanya yang dimuliakan atau dimanjakan dan semisal dengannya ya maka itu penamaan lebih lebih bagus ya di sudut bahasa tapi kalau bahasa Indonesia orang bisa sebut wanita bisa sebut perempuan baik karena itu di sebagian konteks pertanyaan kalau saya baca dengan kalimat perempuan saya dimaklumi saya ya. Katanya saya pernah baca bahwa Perempuan yang belum menikah Maka perempuan itu akan dilamar oleh dua kemungkinan Yang pertama akan dilamar oleh Malakul Maut atau meninggal Yang kedua dilamar oleh manusia Atau menikah Ya kalau Malakul Maut bukan melamar Namanya ya Malakul Maut itu tidak datang Minta izin Kalau orang minta izin kan itu melamar Kalau Malakul Maut itu datang tiba-tiba Ya mencabut nyawa namanya. Baik Katanya, bagaimana jika wanita yang belum menikah sudah dilamar dahulu oleh Malakul Maut, sedangkan di masa hidupnya sudah berusaha untuk ikhtiar mencari jodoh? Apakah di alam barzah tetap dipertanyakan kenapa belum menikah? Gak ada ya pertanyaan tentang hal itu, pada seorang perempuan, kalau dia belum menikah, itu artinya Allah belum takdirkan untuk menikah. Iya. Karena itu seorang perempuan indah hidupnya. Kalau Allah berikan untuk dia kemudahan menikah, artinya dibukakan untuk dia lahan ibadah yang baru Kalau belum dimudahkan oleh Allah untuk mereka pintu-pintu ibadahnya kan banyak Pintu ibadah perempuan Maka dia perhatikan saja pintu-pintu ibadah itu Baik Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Apapun ada jika perempuan berjualan di pasar Kadang juga bersama kuat kadang jangan sendiri Ini tergantung keperluannya Kalau dia Keperluan mendesak untuk hal tersebut Ya Maka itu tidak ada masalah sesuai dengan kadar keperluan Tapi kalau ada suaminya yang berjualan Sudah ada suaminya Maka Dia berada di rumah itu lebih afdal dan lebih utama Saya pernah mendengar Menggalan isi kajian Bahwa wanita terdahulu keluar hanya tiga kali Ketika Ia menikah pergi haji dan ketika wafat Ini bukan semua perempuan ya Seperti ini, sebagian perempuan Itu diberi contoh saja Potret perempuan yang salihah. Karena dia mungkin Diberi keluasan oleh Allah untuk hal itu Jelas ya Pertanyaannya katanya untuk di zaman sekarang banyak kami kaum perempuan Harus keluar dalam menuntut ilmu Menghadiri majelis ilmu Mengantar anak sekolah Mengurus keperluan orang tua Itu nggak ada masalah ya Itu hal-hal yang dibolehkan secara syariat Itu tadi saya sebutkan kisah perempuan itu Keluar dari rumahnya cuma tiga kali Itu saya berikan kisah seorang perempuan Yang memang tidak ada keperluan dalam hidupnya Jelas ya Makanya dia gunakan lahan ketaatan Tapi kalau seorang perempuan dia punya keperluan, ya, diizinkan di dalam syariat untuk keluar. Karena itu, Asma bintu Abi Bakar, beliau itu yang merawat kuda suaminya, dia yang mandikan kudanya, kemudian dia ke kebun mengambil dari hasil kebun, dia simpan di atas kepalanya, dia bawa ke rumahnya. Ya, itu juga dari sifat perempuan salihah, dari sifat perempuan salihah. Jadi, kesalihan itu banyak bentuk. Saya tadi memberikan beberapa potret-potret dari kondisi-kondisi perempuan Ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk semuanya Amalan terbaik apa yang harus kami lakukan untuk mengisi sisa umur kami Saya kira saya sudah terangkan tadi ya Dari amalan-amalan Pokoknya seorang perempuan itu dia harus tahu keberadaannya di rumah itu Asalnya berada di rumah itu sudah pokok kebaikan Terus yang kedua dari amalan soli yang paling baik di dalam kehidupan adalah menuntut ilmu Kemudian yang ketiga Yang hendaknya dia memakmurkan dirinya di rumah adalah banyak membaca Al-Qur'an Dan memelihara dari ibadah, -ibadah sunnahnya, solat malamnya, rawatibnya, solat Duhanya yeah. Semoga Allah beri taufik kepada semua Saya suka pergi kajian, dan kadang dengar kajian sunnah melalui YouTube, tapi masih susah menahan emosi dalam mendidik anak. Apa yang harus saya perbuat agar dalam mendidik anak tanpa emosi dan bisa menjadi ibu yang bersabar? Ya, nah ini semuanya dambaan seorang ibu. Ya, dia menjadi ibu yang koma, oh ibu yang menyantun. Yang bersabar, tidak emosi Itu dambahan semua ibu ya. Untuk sampai ke sana ya Memang harus ada usaha dan upaya Kita harus mendidik diri Mendidik jiwa untuk itu Tapi seorang kalau sudah mulai bersabar Melatih diri bersabar Ingat saja Allah akan memudahkan jalannya Karena Rasulullah SAW bersabda Wa man ya tasabbar Barangsiapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang bersabar. Wamaktiyah adon atauan khairan wa ausaha minas sabar. Dan tidaklah seorang itu diberi dengan sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Okay. Ya. Yang penanya, kalau ingin tahu bagaimana cara bersabar, pertama dia pahami dulu tentang makna sabar itu dalam agama. Dia pelajari tiga jenis sabar, sabar dalam ketaatan sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga, dia pelajari tentang bahaya marah. Itu ada pembahasan-pembahasannya. Kalau dia pelajari dengan lebih mendalam, maka insya Allah itu akan menjadi sebab yang baik, yang membantunya untuk bersabar. Bagaimana jika seorang perempuan yang dulunya pernah berzina, namun sekarang sudah bertobat, lalu menikah dengan laki-laki yang semanhaj, apakah boleh perempuan ini tidak jujur? Ketika ditanya masa lalunya oleh calon suaminya, kenapa harus tidak jujur? Ya. Tidak jujur itu artinya bohong ya, dusta. Dan dusta itu diharamkan di dalam agama. Dia bisa menjelaskan, tanpa menerangkan masa lalu itu saja. Dia bisa menerangkan hakikat sesuatu tanpa menerangkan apa? masa lalu. Jadi pembahasannya itu mudah. Ya, perempuan itu kan kalau dilamar ada namanya pembahasan aib pada perempuan. Ya, dia saja cukup sebutkan saya punya suatu aib, misalnya. Apa aibnya? Dia sebutkan ada eh, apa namanya keperawanannya tidak ada. Nah, si laki-laki tidak -laki perlu tanya Kenapa keperawanannya tidak ada Sebab hilangnya keperawanan itu banyak sebab Ada sebab alami Ada sebab kecelakaan Ada sebab misalnya dia berjalan melompat Dan seterusnya macam-macam Ya dan calon suami tidak ada hak bertanya Dalam hal yang seperti itu Nah boleh dia tanya-tanya Si perempuan sudah cukup mengatakan IP itu, itu sudah selesai Dia tidak perlu seperti keadaan sebagian perempuan oh, harus terbuka dia harus tahu jujur akhirnya percekcokan sepanjang dia hidup ya nah, itu tidak benar ya itu diantara jalan yang keliru sisa dia terangkan aibnya adapun masa lalu masa lalu itu dia tutupi kepada siapapun sebab itu aib tidak boleh ditampakkan sepanjang Allah menutupinya maka dia tidak boleh tampakkan kepada siapapun termasuk kepada suaminya ya jelas ya Oke, itu solusinya untuk halil. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik. Sampai sini. Sudah. Ini sampai jam berapa? Sudah lewat 7 menit kayaknya. Dari waktu. Sedikit lagi. Baik. Uh, maghrib jam berapa? 8. Oh iya masih ada waktu. Baik, saya baca pertanyaan lagi ya. Bagaimana ibu-ibu dilanjutkan? Iya. Siapa tahu sudah jauh rumahnya, sudah mau pulang. Jelas. Wanita soli adalah yang taat kepada suaminya. Bagaimana dengan seorang yang telah berpisah dengan suaminya? Ada amalan-amalan yang mencerminkan kesolihan? Ya, tadi kan kita sudah sebutkan banyak bentuk kesolihan. Kauanita itu tadi dua punya punya dua sudut mana kan? Ada kauanita taat kepada Allah, yang kedua taat kepada apa? suami. Jadi kalau dia tidak diberi oleh Allah, nunggara suami, ketaatannya kepada Allah tetap menjadikannya sebagai seorang perempuan kauanita. Nah, itu adalah kesolehannya ya. kesalehan kesolehan itu ya dalam banyak bentuk. Alhamdulillah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Bagaimana jika kita berbeda pendapat dengan suami? Ya. Karena kata suami, mana salah atau kajian yang sering saya datangi terlalu fanatik Ya hal-hal yang seperti ini jangan dijadikan sebagai bahan perselisihan Kalau suami tidak setuju, itu hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan Ya si istri tidak usah terlalu melayani suami dalam hal ini Sisa dia tunjukkan saja, saya menghadiri pengajian-pengajian salaf Membuat istrinya semakin baik di rumah, semakin saliha Semakin taat kepada suami Semakin baik akhlaknya Semakin terpuji dari perilakunya Ya, maka itu sudah cukup Itu bukti terbesar Tapi memang jadi masalah Kadang subhanallah sebagian dari orang-orang yang belajar Karena mungkin baru belajar Ya, kayak orang belajar Ilmu bela diri begitu Ya, karena dia baru belajar beberapa jurus Dia ingin terapkan kepada orang Nah, ini yang kadang repot ya Harusnya kita itu semakin belajar. Maka apa yang kita pelajari itu menunjukkan kepribadian dan akhlak. Nah ini yang harusnya dibenahi. Iya. Karena itu saya nasihatkan kepada para perempuan yang salihan. Untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Termasuk di majelis ilmu ini. Karena di majelis ilmu ini ada saudara-saudara kita. Para perempuan yang mungkin dia baru hadir majelis ilmu. Baru hadir talim. Mungkin ada sebagian hal-hal yang masih belum layak atau kekurangan-kekurangan maka hal yang seperti itu tidak menjadikan kita jauh dari saudari kita kita itu cinta kebaikan untuk diri kita sebagaimana kita cinta kebaikan untuk saudara kita dan dari sifat keimanan seorang itu cinta kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri Ya sama terhadap suami lebih lebih dia cinta kebaikan untuk suaminya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Iya baik semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa hukumnya jika seorang suami menyuruh istrinya dalam bentuk maasi'an? Apakah istri harus menaatinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna fil ma'roof. Ketaatan itu hanya hal yang ma'ruf saja. Tidak boleh dalam maksiat Kepada siapapun. Kepada orang tua, kepada suami. Kalau memerintah, kepada maksiat tidak boleh ditaati ya. Tidak boleh ditaati Cuman itu tadi yang saya katakan. Ketika terjadi hal yang seperti itu nah Itu cara menyelesaikannya yang bagus. Ya kalau suami memerintah dengan hal yang tidak baik katakan saja kepadanya bahwa ini adalah hal yang dilarang dalam agama saya tidak lakukan tapi perintahlah hal yang baik maka saya akan taat nah itu mungkin hal-hal yang seperti itu bisa meluluhkan hati iya jadi diobati dengan cara yang bagus semoga Allah beri taufik kepada semuanya bagaimana cara menasihati orang tua yang berteman akrab dengan orang kafir Ya teman teman akrab dalam bentuk apa dulu? Kalau dalam bentuk dunia Ya dalam bentuk urusan dunia itu enggak ada masalah ya Tetangga misalnya kita akrab dengannya Tapi kaitannya dengan tetangga saya cuma urusan dunia saya maka itu enggak ada masalah Yang masalah itu kalau bisa mempengaruhi Agama, bisa mempengaruhi akhlak itu yang menjadi masalah Maka disitu dinasihati Tentang bagaimana dia merasa mulia dengan keislaman, diterangkan, bagaimana Nilai-nilai keislaman, akhlak di dalam islam, dan seterusnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana jika seorang istri kesal kepada suaminya? Sehingga mendiamkan suaminya, dan terkadang tidak sengaja keluar kata-kata yang mungkin kasar. Ya. Tapi istri tersebut melakukan sholat, puasa sunnah, sholat malam. Nah ini namanya dia melakukan sebuah ketaatan Tapi ada kekeliruan Sisa kekeliruan ini dia perbaiki Ya, Jadi ini ketika ditanyakan seperti ini insya Allah menunjukkan etikat yang baik ya. Hanya saja perlu dia perbaiki Ketika seorang itu ada masalah dengan suami Walaupun suami berbuat salah ya, Membangun hubungan harusnya tetap baik Diingatkan hal yang salah itu, yang keliru tapi kalau misalnya si istri memboykot suami, ya dan seterusnya itu kadang orang cocok ya di dalam, apa namanya kehidupan berumah tangga. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh seorang perempuan ikut olahraga memanah? Ya masya Allah ya, kalau perempuan ikut olahraga memanah jadi pemanah semua. Itu bukan pekerjaannya perempuan ya olahraga mana itu arahan untuk laki-laki karena itu saya sedih Karena melihat sebagian akhwat menampilkan fotonya kemana memakai cadar di kemana ya dipandangnya ketatan padahal itu olahraga untuk laki-laki perempuan itu bukan untuk seperti itu jelas ya dia lakukan hal yang mencocoki dirinya sebagai perempuan kemudian jangan memamer-mamer foto ya seperti itu itu dari hal-hal yang keliru karena ada sebagian orang juga menganggap dirinya mengaji kajian sunnah, tetapi sebenarnya itu amalan belum disunnahkan terus diperbaiki ya hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Saya adalah istri yang cerewet pada suami, manakala suami berbuat tidak baik, padahal niat saya baik. Apakah saya berdosa? Ya kalau cerewetnya bagus, suaminya suka. Suaminya berubah, nah itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau dia cerewet membuat suaminya lebih lebih menjadi jadi misalnya tuh suaminya menjadi tambah parah, ah ini cerewet ya tidak bagus ya. Tapi kalau cerewetnya mengingatkan ya, padahal yang disukai oleh suami itu enggak ada masalah. Ya, sebab suami itu tipenya beda-beda ya. Ada suami yang senang kalau istrinya berbicara banyak diskusi dengannya. Ada tipe suami itu dia lebih kelihatan Indah istrinya, kalau istrinya tidak banyak bicara ya Maka dia harus pandai melihat bagaimana kondisi suaminya Apa yang biasa dia sukai Saya menemukan hadir tentang larangan mengikat rambut Apakah itu diperuntukkan kepada Laki-laki dan perempuan, iya jawabannya itu untuk dua-duanya ya. Laki-laki dan perempuan, tidak boleh mengikat rambut di dalam surah. Itu hadits ibu apa? Seriat bukhari dan muslim. yang memakai kalung memakai kalung dari ion atau terapi dengan kalung ion ion atau ion apa namanya kalung berupa batu oh ini kalung yang di kalung kesehatan ya nah, itu tidak boleh ya dipakai itu kalung itu haram hukumnya karena mirip dengan jimat jimat dan kaidah dalam syariat ini menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan baik saya baca pertanyaan terakhir ya kayaknya sudah mulai rame-rame saya mau tanya tentang hukum arisan ya saya bisa jawab ya kalau cuali kalau si penanya dia Sebutkan bentuk arisannya bagaimana nah, itu saya bisa baru bisa jawab terus ada yang kedua pertanyaan tentang Hukum wanita yang hamil dan dinikahkan. Ini dilihat dulu, hamil kenapa dia? Dia hamil kenapa? Kalau dia hamil dari suami sebelumnya, ditinggal mati, maka itu haram hukumnya menikah sampai dia melahirkan. Jelas ya? Tapi kalau dia hamil karena kecelakaan di luar nikah, musibah di luar nikah, bahasa lainnya zina ini kehamilan di sini, apakah syah pernikahan di situ atau tidak, itu silam pendapat di tengah para ulama. Ada yang benar tidak boleh dinikahkan kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia sudah bertobat dari perbuatan ya. Dan syarat yang kedua, dia menikah setelah melahirkan. Dia menikah setelah melahirkan. Salim dan membungkukkan badan kepada seorang dengan alasan orang itu lebih tua. Kalau membungkukkan badan tidak boleh ya, karena membungkukkan badan itu itu disebut inkhina. Inkhina itu bentuk dari rumpuk, mulai mau rumpuk, nah itu tidak boleh. Ya bentuk penghormatan itu banyak ya bentuknya. Enggak mesti dia membungkukkan, kan bisa di, dengan isyarat tangan atau isyarat, tapi tanpa membungkukkan diri. Karena membungkukkan itu itu bentuk seperti rumpuk, itu tidak diperbolehkan ya. Seorang istri pernah menemukan di hp suami bahwa suami pernah menonton video atau foto yang penuh kemaksiatan. salah ke jika istri marah karena merasa cemburu Atau karena, karena kecewa, ketataan suami tercoreng dengan kelakuan itu ya. Jadi kalau istri marah karena itu adalah hal yang diharamkan, itu bagus ya Itu marah karena hal yang diharamkan Tapi kalau karena cemburu, cemburu itu masalah dunia ya, masalah cemburu itu Ya, tapi kalau cemburu karena Allah Karena itu adalah hal yang diharamkan itu bagus Ya sisa bagaimana cara memperbaikinya Kadang seorang perempuan marah Mencak-mencak dan seterusnya Kadang suami tidak berubah Nah kalau begitu Apa cara yang dilakukan? Nah disitulah kebijaksanaan Kita melihat bagaimana cara memperbaikinya ya. Kalau dia melihat suami yang melakukan hal yang seperti itu Mungkin diberikan terapi-terapi Atau diberikan dari bacaan-bacaan Buku-buku yang bisa menasihatinya, mengingatkan kesalahannya, atau diberikan dari ceramah-ceramah yang menjelaskan tentang bahaya perbuatan tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini mungkin yang bisa kita jawab, ya, di pertemuan ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini ada manfaat untuk semuanya. Dan saya berharap semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi... Bekal kebaikan untuk kita semua Membangun kesalihan untuk kita Di dunia ini dan menjadi Hamba-hamba Allah yang tercatat Sebagai orang-orang yang dimuliakan Dengan kesalihannya Di Sakaratul Maut Di alam kubur dan tak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita semua Kelak di kemudian hari di sorganya Sebagai orang-orang yang saleh, Orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala innahu walqadiru maaf atas segala macam kekurangan, subhanakallahumma wa an la wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh